Ini sudah modifikasi pelek ya Bang Dul ya. Hmm. A ah, dan juga audio. Full audio. System. Full audio ya. Iya, full audio. Nah. Kalau boleh tahu nih Bang Dul. Biaya modifikasinya kemarin si customernya habis berapa ya Bang Dul? Kalau dari debitur informasinya terakhir yang saya dapat itu dia modifikasi sound system itu kurang lebih habis 15 jutaan. 15 jutaan ya, 15 ya. sampai 20 ya. betul Udah sama 15 audio jutaan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay di channelnya Deros Auto. Kembali lagi, saya dengan Dani di channel Deros Auto yang akan meliput stok-stoknya showroom seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta dan di Tangerang. Jangan lupa klik subscribe dan juga like di kolomnya Deros Auto. Di musim penghujan Banyak juga teman-teman yang terhalang karena kendala cuaca Tetapi jangan itu menjadi sebuah alasan Apalagi kalau kita sudah punya kendaraan Terutama mobil Jadi aktivitas jangan sampai terhadang ya. Kali ini kebetulan Saya ada di showroomnya Bayu Motor Yang ada di Meruya Nah kemarin ada teman-teman yang request, Bang Dani, coba cariin dong mobil yang uh, sudah dimodifikasi, terutama mobil LCGC seperti Agia. Nah, kebetulan di Bayu Motor ada mobil LCGC Agia yang sudah dimodifikasi full audio. Ya, kita ketemu dulu sama marketingnya. Yuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang. Bang Dul, ya. Siap siap siap Ya saya dengan Bang Dul. Bang Dul. Oke, Bang Dul. Kebetulan kita ada di channelnya Derosa Auto nih Bang Dul. Hmm. Ya. Nah, uh, kita akan berbagi stok-stoknya uh, punyanya Bayu Motor nih Bang Dul. Boleh boleh boleh. Terutama boleh. tadi saya lihat ada Agia yang sudah full hmm. modifikasi, sudah full audio ya Bang Dul ya. Betul. Oh. Ada okay. Toyota Agia TRD 2017 Matic. Agia TRD 17 Full sound ya. system Full sound system ya yeah. Oh iya yeah. Bang Dul Sebelum kita ke stok Kasih tahu dulu dong nih Bang Dul Alamat Bayu Motor ada di mana nih? Oke okay, buat para pecinta channel ini Untuk lokasi showroom Bayu Motor Berada di Jalan Haji Berit Blok 66 Meruya Utara Kapling DKI Jakarta Barat Mantap Di daerah Jakarta Barat tuh ya nah, Meruya Utara Meruya Utara Oke okay. Nomor teleponnya boleh di share Bang Dul untuk nomor telepon pakai kontak kontak Bang Dul boleh. Bos, nomor saya 081293082617. Ya, jadi memang kebetulan di sini ada beberapa marketing nanti yang akan uh, kita share juga nomor teleponnya di kolom deskripsi ya Bang Dul ya. Ya yeah, siap siap. Oke, okay. Bang Dul, ya yeah. kita nggak usah lama-lama nih daripada penasaran hmm. kita lihat agiannya Bang Dul nih. Langsung Bang, ya, lanjut. Oke okay, siap. Oke. Oh, ya. Oke okay. okay, teman-teman, nah di sini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 15 jutaan 15 jutaan ya 15 iya. sampai 20 ya betul Sudah sama 15 audio jutaan. ya ah, ah. Oh ya Bang Dul uh, ini tahun 2017 uh, transmisinya Matic ya Matic ah, ah, tipe TRD ya Bang Dul ya TRD yang tertinggi TRD yang tertinggi ya hmm. nah kilometernya berapa Bang Dul kalau boleh tahu untuk mobil Toyota Agya ini kilometernya 48 ribuan delapan ah, ribu teman-teman jadi Mobil 2017 full modifikasi audio ribu kilometernya cukup rendah. Kebetulan mobil ini memang dapat pakai langsung ya? Iya, memakai langsung. Iya, jadi bisa langsung rekod ya? ya. Service record. Service record juga tuh, teman-teman. Oh. Nah, Bang Dul. Harganya di bandara berapa ya kira-kira? Untuk Toyota AG ini case-nya kita kasih harga 125 juta. 125 juta ya. Yes. Sudah ikut audio ya, Bang Dul ya? Berikut full audio sistemnya. Sudah termasuk audio, teman-teman. Jadi uh, teman-teman gak usah bayar modifikasi audionya lagi ya ya langsung angkut semua langsung angkut sama ya sama unit-unit mobilnya siap Bang Duh langsung dibawa <laughs> Bang Duh untuk paket kreditnya Bang Duh silahkan di share Bang Duh untuk paket kreditnya mobil Toyota Agya ini DP 15 juta angsurannya 3,5an DP-nya 15 juta ya DP-nya 15 juta angsuran 3,5 angsuran 3,5 bener nggak tadi biaya audionya berapa 15 juta 15 juta hmm. DP 15 juta hmm. Dapat audio seharga 15 juta 15 ya Bang juta. Dul ya? Oke okay. Nah nanti juga teman-teman bisa lihat di reviewnya kita di agianya Itu interiornya sudah modifikasi full ya hmm. Audio itu dari depan sampai ke belakang ya Bang Dul ya? Betul Full? Iya full ya Nah terus juga sudah pakai pelek ringnya ring hmm. Untuk uh, modifikasi di peleknya ya Nah untuk teman-teman yang ada di dalam kota atau di luar kota yang mau beli agia, nanti bisa kontak ke Bang Dul Ya, siap Bener Di ya, Bung tunggu ya? informasi kontaknya Betul Nah, kalau misalnya ada teman dari daerah, Bang Dul mau kredit, bisa dibantu Bang Dul? Bisa kita proses, KTP bisa. daerah, domisili daerah, tanpa survei bisa Bisa, dibantu pokoknya teman. teman Yang penting ya. informasi ke data dia, alamat rumah, PBB rumah, valid Valid, betul sekali, hmm. yang penting rumah pribadi ya Bang Dul ya Betul Betul, nah Kalau untuk ada yang kena BI checking sedikit sedikit boleh lah ya kontak ya Bang Dul ya. Yang penting uh, Bantu, jujur ya? di awalnya awal Betul. prosesnya kita dia jujur jadi biar lebih cepat prosesnya enggak berulang-ulang. Betul sekali. Oke. Okay. dua kali kerja. Iya, teman-teman, tunggu apa lagi? Agia 2017 DP-nya cuma 15 juta. Oh ya Bang Dul, ini pajaknya bulan Delapan ya, Bang Dul. Pajaknya ya? bulan 8 Jakarta ya, Barat ya, agak mepet lah, Februari bulan mepet ya. ya. Hmm. Ha, ha, betul sekali, untuk agia ini, DP 15 juta full audio, velgnya juga sudah dimodifikasi ya. Bener hmm. ya, Bang betul, Dul? Betul, ya? oke. Okay. Nah, terus ada stok apa lagi, Bang Dul? Kita punya Suzuki R3 Tipe GL 2017 ribu matic juga ya. R3 GL matic 2017 ribu ya. Nah, ini kilometernya berapa, Bang Dul? Kilometernya ini kurang lebih di angka 68.000, 68.000 kilometernya ya, iya. untuk R3 tahun 2017 17. ya. Jadi juga di sini juga kilometernya juga rendah-rendah di Bayu motor ya. Betul. Ini pajaknya juga bulan 8 juga ya sama ya, iya. kayak Agia ya, bulan Jumur 8. Ya. Masih ada spare Masih ada spare, betul Dan hmm. ini juga kebetulan KTP-nya Jakarta Barat juga Platnya ganjil Nilai pajaknya Bang Dul boleh dikasih tahu Kira-kira estimasinya -kira Kalau untuk pajak ini Estimasinya Kisaran 3, tiga an 3,8 lah ya, 3,7-an ya. Nah, ya. ya biasanya R3 hmm. memang 3 sekitar 3,7 Nah itu kalau misalnya memang KTP Jakarta Kalau teman-teman KTP daerah itu nanti nilainya lebih turun lagi Lebih rendah lagi ya. Betul. Nah untuk R3 ini dibanderol berapa nih Bang Dul? Untuk harga cashnya ini R3 2017 dengan harga 145 juta Oke teman-teman R3 2017 GL Matic 145 juta hmm. Kalau kredit Bang Dul silahkan kalau estimasi kredit bisa DP di angka 12 juta angsuran 4,1 Nah tahun. 12 juta tuh teman-teman ya Nah teman-teman kalau misalnya punya budget 12 juta pengen mobil Bisa nyicil angsurannya boleh langsung kontak Bang Dul ya Siap ditunggu Siap oke Nah terus kita lanjut lagi nih Ada mobil yang sering dicari orang nih ada Brio ya Bang Dul ya Honda Brio Honda BMW. Brio CKD E-Matic ya E-Matic E-Matic CKD CKD ya Tahun berapa ini Bang Dul? 2014 2014 ya 2014 CKD Nah untuk Kilometernya berapa Bang Dul? Ini kurang lebih Kilometernya 64 an. Kilometer 64000 ribu Dari tadi nih kita Kilometernya belum sampai 100 semua Belum, belum. Kita, <laughs> kita uh, kalau pilih unit itu Cari yang Kilometernya yang record. Kilometer rendah ya Rekod iya. ya uh, Kita nggak mau yang Dua 100 lebih betul. karena jualnya susah nah, Harganya Brio nya yang 2014 ini dibanderol berapa Bang Dul? Harganya cash nya itu 125 jutaan 125 juta teman-teman Ini mobil sih ya jarang banget di showroom-showroom ya Nah ini langka sih barangnya ya, Nah betul. untuk kreditnya Bang Dul silahkan Untuk disayar. paket kreditnya bisa DP di angka 10 juta Ansuran 3,5an Tuh teman-teman DP nya 10 juta murah banget ya kan Nah untuk teman-teman yang di daerah juga bisa proses ya Bang Dul bisa ya. Bisa kita proses. Bisa proses, pokoknya nanti tinggal kontak aja Bang Dul betul, ya. Betul betul. Nah uh, nilai ini kebetulan pajaknya Tangerang Selatan ya Bang Dul ya. Iya WK ya Wekaya, Tanggerang Selatan. Tanggerang Selatan Baru Plat kita genap kita ya. Perpanjang ini kemarin. Nah hmm. untuk nilai pajaknya berapa ya Bang Dul ya? Boleh diinfoin Bang Dul. Kalau untuk Brio ini pajaknya estimasinya hmm. 2,8 ya. 2,8 ya iya. Nah. nah. 2,6-2,8 nah. 2,6-2,8 hmm. ya hmm. Nah jadi teman-teman Kalau mau pesan Brio ya, Langsung datang ke Bayu Motor Ketemu Bang Dul atau teman-teman yang ada Di Bayu Motor Teman-teman marketingnya ya Bang Dul kita lanjut lagi ke unit selanjutnya nih ya Oke Bang siap Oke Bang Dul Ini ada Innova ya Bang Dul ya Iya betul Innova tahun 2013-13 teman-teman ya tahun 2013 bensin ya Bang Dul ya bensin Tui -tui Transmisinya bensin. Bang Dul? Transmisinya Matic ini Matic ya, nah tipenya G ya? Tipe G? Iya teman-teman ada Innova tipe G Matic bensin tahun 2013 Nah cuman Tapi memang sudah diupgrade lampu lampunya di ya. Nah, ya? Lampunya sudah proyektor headlamp teman-teman nah ini ini kita mobil mobil rawatan ini mobil rawatan teman teman ya kilometernya berapa Bang, kilometernya seratus lima ribuan seratus ribu teman teman untuk tahun 2013 jadi cukup rendah jadi kalau teman teman mau beli mau dipakai dalam luar kota sudah Langsung siap pakai ya Bang Dul. Siap, siap langsung pakai nah, Ngomong-ngomong harganya berapa Bang Dul? Kalau untuk harga Toyota Innova ini kita kasih harga 165 jutaan 165 juta aja teman-teman hmm, ya. Nah betul. untuk paket kreditnya Bang dulu Untuk paket kreditnya ini kita bisa DP di angka 7 jutaan DP 7 jutaan, angsurannya berapa Bang Dul? Angsurannya itu 5,4 5,4 teman-teman udah dapet Innova ya Innova. A -a. DP nya 7 juta ya DP nya 7 A -a. juta Mirip-mirip DP dan angsuran mirip-mirip teman-teman Iya <laughs> betul Nah uh, terus ini kebetulan pelatnya Tangerang nih kayaknya Bang Dul ya Pelat tanggerang betul Pelat tanggerang ya Nah pelat tanggerang nopolnya juga genap pajaknya juga bulan 4 masih panjang teman-teman ya. Jadi beli mobil padanya. ini enggak nyesel ya, Bang Dul ya. Aman, mobil ini aman. Aman ya. Mobil rawatan tuh, sering rawatan, teman-teman. Hmm. Tidak tahu pemakainya. Iya, betul. Ini atas nama pribadi atau PT, Bang Dul? Ini atas nama perorangan. Perorangan ya. Nah, jadi Innova ini bukan atas nama PT tapi atas nama perorangan. Kilometernya rendah juga, 105 ribu ya. Sesuai lah sama tahun Sesuai ya iya. Harganya juga murah DP 7 juta Angsuran 5 jutaan Mirip-mirip tuh sama angsurannya ya Iya <laughs> Oke Bang Dul sebelahnya nih ada abangnya nih Bang Dul Ini ada Innova juga ya Ribon Ribon Tahun dua ribu 2017 2017 teman-teman Ini yang bensin atau yang diesel Bang Dul Bensin juga Bensin juga nih teman-teman 2017 Transmisinya Bang Dul Ini Matic Matic juga ya Tipe tipe G tipe G ya jadi ada Innova Ribbon Bensin G Bensin ya tahun 2017 teman-teman nah kilometernya berapa Bang Dul Kilometernya ini kurang lebih 80 ribuan nah 80 ribu teman-teman ya jadi memang mobilnya ini di sini kilometernya masih rendah semua Innova aja cuma yang tadi 105 yang ini cuma 80 ribuan ya iya nah harganya dibanderol bro Bang Dul Innova ini kita kasih harga 265. 265 untuk Innova Ribbon bensin tipe G-Matic ya, Bang Dul ya, 2017 ya. Paket kreditnya, Bang Dul, silahkan. Untuk paket kreditnya ini bisa DP di angka 33 juta ya, angsurannya 6,2-an. Iya, DP-nya 33 juta, angsuran 6,2-an. Sudah dapat Innova Ribbon bensin ya, hmm. Bang Dul. Siap pakai pokoknya Nah, Terus STNK nya ini Jakarta Timur ya Bang Dul ya Timur, bang. Oh, Atas oke, nama ya. perorangan atau perusahaan Ini atas nama perorangan juga Masih atas nama perorangan ya Jadi atas nama perorangan juga DP nya juga ringan juga Pajaknya bulan 11 ya Bang Dul ya Itu. Jakarta Timur platnya ya. Siap oke kalau gitu Kita ke unit selanjutnya Bang Dul Ini ya, ya, ada ya. Iya Oke okay, bang Dul, kita ke unit selanjutnya nih, ada Avanza ya bang Dul ya. Velos ya, tahun 2014. 2014 ya. Transmisinya apa nih bang Dul? Transmisinya masih metik Masih metik juga teman-teman. Oke okay, kita di sini di Bayu Motor, rata-rata mobilnya metik ya bang Dul ya. Nah, ini ada Velos 2014. Transmisi otomatis, kilometernya berapa Bang Dul? Boleh diinfoin Bang Dul. Kilometernya ini di angka 80 ribuan. 80 ribuan teman-teman untuk Veloz tahun 2014 masih cukup rendah juga. Betul. Ya, nah harganya di bandrol berapa Bang? Kalau ini harga cashnya 135. Harga cashnya 135 juta untuk Kreditnya Bang Dul silahkan sekalian Kreditnya bisa DP di angka 15 Angsurannya 3,5 Nah teman-teman dp-nya 15 juta Angsurannya 3,6 3,8 ya 3,8 ya. juta ya Untuk Veloz 2014 Transmisi otomatik Kilometer 80 ribuan teman-teman ya. Jadi mobilnya siap pakai Sudah mulus Langsung dibawa pulang Ya Bang Dul ya, Sampai. iya pokoknya pembelian cash kredit Bang Dul siap bantu pokoknya, ya pun dimanapun bisa proses pokoknya tinggal kontak aja ya Bang Dul ya, mobil orang daerah beli tinggal kirim ya, bisa. Betul. Siap. The we For you Kita lanjut lagi Unit selanjutnya ya Bang Dul ya. Nah ini ada Avanza ya. Tahun 2013 teman-teman ya. Tahun 2013 transmisinya Bang Dul? Metik. juga ya. Jadi dari tadi mobil khusus metik di Bayu Motor ya. Nah ini harganya berapa Bang Dul? Untuk Avanza G ini kita bantu harga 125 juta. 125 juta cash? Cashnya. Cashnya ya. Oh iya kilometernya tadi lupa Bang Dul Kilometernya an ribuan 62 ribuan, bang. 62 ribuan ya. ya Service record juga teman-teman Nah Untuk paket Tangan kreditnya pertama, Bang Dul Yang pertama ya hmm. Paket kreditnya boleh silakan. Untuk paket kreditnya DP 15 juta Angsuran 3,3 DP 15 juta teman-teman Angsuran 3,3 Tenor 4 tahun 4 ya tahun. Bang Dul ya Betul, bang. Nah, nah jadi avansanya juga metik kilometer rendah DP nya juga ringan ya DP murah hmm. Angsurannya juga terjangkau Angsuran terjangkau Iya, musim hujan, buru-buru beli mobil ya bang Betul Bang, <laughs> enggak kepanasan, enggak ke hujan, nah. Betul sekali Nah ini kalau saya lihat sih uh, Pajaknya Jakarta Barat ya nah, Jakarta Barat ganjil Bulan 9 ya bulan Bang Dul ya sembilan. Nah ini kalau boleh tahu Estimasi angka pajaknya berapa Bang Dul? Pajak ini, ini, ini. 3 jutaan ya, karena ini Jakarta Barat. Kalau teman-teman di daerah biasanya pasti lebih murah nilai pajaknya ya. Betul sekali. Oke, teman-teman yang mau Avanza 2013, transmisi Matic tipe G ya, dp nya juga ringan. Nanti langsung kontak aja ke Bayu Motor nanti sama Bang Dul ya. Oke, selanjutnya Bang Dul, kita ada Jazz ya. Nah ini Jazz tahun berapa nih Bang Dul? baru dapat ya bang ya baru dapat ya baru banget, banget dapat teman-teman tapi baru dapat juga Ini udah ada ada yang pesen ya ada yang pesenan Iya, <laughs> jadi teman-teman untuk Jazz ini sudah sold out ya jadi sudah ada pesanan jadi memang di bayu motor ini unitnya cepet cepetan cepet, makanya kita gak sampai bisa penuh full betul sekali dasarnya, begitu masuk langsung, kita langsung keluar ya, ya kita status, langsung betul proses, lah, betul sekali jadi Ya, teman-teman, di Bayu motor ini memang khusus transmisi matic. Kilometernya juga rendah, ya kan? Belum nyampe showroom aja, udah ada yang pesen. Betul. Nah, makanya, untuk unit-unit yang stok ready, teman-teman buruan, apalagi terutama tadi yang barangnya agak antik, ya, yang request ya, teman-teman, Agia TRD matic, terutama sudah modifikasi full audio, langsung aja nanti kontak, ya. Nah, terus juga di situ ada yang baru dapat lagi, ya, Bang Dul, ya. Baru ada Avanza ya? Avanza ya. Ada genetik. Tahun Avanza Genetik. Avanza Genetik ya. Tahun 2017 ya. ya. KM-nya 90 ribuan ya. Kalau nggak salah ya, tadi ya. 90 ribuan ya. Nah ini baru, juga, baru, juga masuk, baru, baru masuk nih teman-teman. Ya. Nah ini harganya berapa bang Dul kira-kira nih? Tangerang ya. Nah, Tangerang Selatan. Baru-baru dapet ya. Saya, saya belum sounding. Iya, nah, harganya. jadi untuk harganya, Bang Dul belum bisa ngecek dulu nih, <laughs> karena, Itu. iya, dia mesti ngecek dulu angkanya berapa nih yang pantas ya, Bang Dul ya. Iya, oke kalau gitu, Bang Dul. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau pesan mobil di Bayu Motor, ya, Bayu Motor ini saya lihat tadi khusus metik kebanyakan ya, dan kilometernya juga dia beli kilometer cakep semua, teman-teman. Ya. Jadi nggak usah ragu. Kalau mau tanya-tanya, nanti langsung kontak Nanti ada alamatnya dan nomor teleponnya di kolom deskripsinya Derosa di Auto Ditambah lagi Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, Bang Dul bisa langsung kontak aja ya, ya Betul ya. Bang Dul, kira-kira garansinya kalau beli di bayi motor apa aja nih ya Bang Dul? Kalau untuk garansi mesin, kita kasih waktu satu bulan Satu bulan Garansi bebas banjir, bebas nabrak ya Bang Dul ya mobilnya kalo untuk itu aman aman kita ya pastikan aman karena mereka konsumen iya. tahu selera kita untuk ini. betul sekali jadi di bayi motor ini bebas banjir bebas nabrak semuanya ya, ya garansi sa mesin satu bulan pemakaian jadi selama satu bulan tuh mobil dites aja sekenceng kencengnya ya Bisa bang dul ya iya kalau misalnya terabul bawa balik lagi ya <laughs> kalau ada bawa lagi betul ini sekali iya. iya oke terima kasih banyak bang dul Selamat sudah semoga. berbagi stok di Channelnya Dero auto ya Mudah-mudahan Showroomnya Bayu Motor Semakin Amin. amin meroket Pokoknya ya Bang Dul ya Semakin amin, sukses amin, ya Allah, Pokoknya jualannya semakin banyak Customernya juga dari dalam dan luar daerah Pokoknya semuanya beli di Bayu Motor Kita Siap Nah Jangan lupa juga teman-teman Subscribe dan like Serta juga kalau misalnya Teman-teman ada ide Atau ada saran apa aja Mau review mobil apa Nanti langsung aja Uh, ketik di kolom komentar ya teman-teman ya ya nah nggak ada ruginya juga teman-teman ikutin so apa channelnya Derosa Auto karena apa karena kita akan berbagi stok showroom-showroom uh, di seluruh Jakarta Tangerang bahkan nanti di seluruh Indonesia ya teman-teman oke okay? tetap ikutin terus teman-teman nonton terus uh, channelnya Derosa Auto sampai habis jangan setengah-setengah karena Kadang-kadang di tengah-tengah itu kita ada stok mobil-mobil yang memang menarik Atau di akhir kita tongolin mobil-mobil yang menarik ya Oke teman-teman kalau gitu Bang Dul kita pamit ya Oke siap Oke, terima kasih banyak terima. untuk teman-teman yang sudah stay dan nonton channelnya Derosa Auto Jangan lupa beli mobilnya juga di Bayu Motor juga boleh Apalagi kalau yang dekat-dekat Meruya sini ya sekitaran ya. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang Kebangan. ya Kembangan silakan langsung datang ke showroomnya Bayu Motor yang ada di kolom deskripsi alamatnya. Oke, terima kasih kalau gitu. Saya dengan Dani masih di channelnya Derosa Auto. Kita akan kembali lagi nanti di showroom-showroom selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.